guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sini kita langsung saja to the point ya guys kita langsung saja buka aplikasi milkshake nya kalian login dulu biasanya sih orang lain login lewat email tapi aku mau yang gampang lewat Google aja udah gini kalian pilih mau yang mana berhubung aku mau di sini mau bikin link jadi aku klik yang ini kalau udah kayak gini lucu-lucu kan tuh guys ya backgroundnya ya aku mau pilih background hmm. yang Aku coba masukin foto aku dulu. Aku ganti fotonya. Udah, nih card heading ini bisa diganti juga ya, tapi itu terserah kalian. Sub heading aku ganti dengan. Sure. dah udah gitu ini card de, card description kalian bebas itu terserah kalian pokoknya review kalian aja di sini tulis udah nah udah itu kalian klik tanda pensil yang ada di sebelah link teks kalian klik yang ini terus kalian ganti kalian mau masukin linknya ini di mana? kalau aku ini mau masukin link aku di Instagram ya Instagram udah gitu kalian masukin linknya kalau di sini kalian perlu menyalin linknya dulu ya. Kita tempel di sini, save. Selanjutnya sama yang kayak tadi, klik yang tanda pensil sebelah tulisan link stack itu kalian memasukin di mana aku ini mau masukin di aplikasi tiktok kalian salin lagi linknya tempel lagi ke sini save lagi ini yang terakhir aku mau masuk di Facebook aja kalian saling lagi link-nya tempel lagi share lagi udah kalian tinggal klik yang ada di bawah itu yang preview itu kalian klik ini jadi guys ini ini yang dibawa tulisan shake it up itu kalian buat ganti-ganti background tuh kayak gini udah gitu kalian tinggal publish dan kalian klik done Tuh, lucu banget kan hasilnya sekarang kita coba share di bio instagram aku ya share copy link udah gitu kalian buka IG nya kalian pergi ke profile kalian terus lanjut edit profil dan masukkan link yang tadi ke situs web disalin dulu link yang tadinya ya guys Udah gitu, kalian tinggal klik centang yang di sebelah sana. Udah, guys, kita coba dulu tes dulu ya. Tuh, udah berhasil. Selamat mencoba, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.